Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video persepsi diri dosen. Bagian dari dokumen persepsi diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi untuk dharma penelitian. Perkenalkan, saya Waryono, staf pengajar di Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Universitas Yarsing terkait dengan penelitian dosen maka di PDSI rencana induk penelitian program studi itu eh, merujuk ke rencana induk dari fakultas dan juga universitas yang sudah diadopsi sedemikian rupa juga memperhatikan visi dan misteri prodi sehingga di prodi, kami memiliki topik utama rencana induk penelitian berupa informasi kesehatan atau eHealth in general, lalu perpustakaan digital, kemudian perpustakaan Islam. Ini adalah tiga rencana induk program studi cara tentang penelitian maka saya mulai melakukan penelitian pertama saya sebagai dosen di tahun 2015 di situ saya menjadi anggota dari tim peneliti tentang survei survei potensi kerjasama perpustakaan masjid di wilayah DKI Jakarta ini diterbitkan di tahun 2015. Waktu itu hanya ada versi cetaknya, belum ada versi online dan bisa dilihat di link yang ada di layar. Terkait dengan penelitian dosen dari database sister yang terdaftar di Pangkalan Data Sister tahun 2016 sampai 2021 ini, saya sudah memiliki. 9, 9 kegiatan penelitian menjadi ketua dalam penelitian tersebut 6 penelitian kegiatan penelitian dan tiga penelitian lain sebagai anggota Dua tahun terakhir ini universitas menyediakan anggaran untuk penelitian internal dosen sebanyak dua proposal maksimal oleh karena itu di tahun 2020 dan di 2021 ini saya memiliki dua penelitian yang menjadi ketua yaitu yang pertama ini yang sedang berjalan pembuatan aplikasi perpustakaan personal berbasis Android yang intinya untuk membantu eh, pembuatan atau pengelolaan koleksi perpustakaan digital personal lalu yang kedua di tahun 2021-2022 ini ada juga best practices pengelolaan taman bacaan masyarakat kalau melihat dari topik-topik penelitiannya maka eh, rencana hidup penelitian yang paling banyak saya Penuhi adalah tentang perpustakaan digital. Meskipun di sini tahun 2015 dan 2016 awal itu uh, sebenarnya ada dua kegiatan, penelitian terkait dengan perpustakaan masjid. Berikutnya dari hasil evaluasi penelitian yang sudah saya lakukan maka ada beberapa catatan pentingnya yang pertama dari seluruh penelitian itu sebagian besar adalah penelitian internal Universitas satu-satunya penelitian yang dibiayai oleh sumber dari luar dalam hal ini dikti adalah sewaktu saya menjadi anggota dalam penelitian bersama dosen dari Prodi TI membangun sistem informasi, sistem informasi protein hewan untuk protein hewan. Lalu, kemudian di sini, saya rasa perlu ditambahkan lagi sumber-sumber krisis -sumber dari luar universitas untuk kegiatan-kegiatan ke depan saya dan kemudian kerjasama dengan penelitian apa, bidang ilmu lain, ini juga masih minim. Begitu pula dengan lembaga yang lain. Lalu penerapan hasil penelitian, selama ini kalau saya lihat masih lebih banyak ke kepengabian ketimbang untuk pengajaran. Kenapa hal ini terjadi? Saya kira karena hasil-hasil penelitian saya, tidak bisa serta-merta langsung dipakai dalam pengajaran. Dan ini mengharuskan adanya perubahan kurikulum. Sementara perubahan kurikulum sendiri bukan hal yang mudah. Yang biasanya di Prodi itu dilakukan tiga tahun sekali. E, catatan yang lain adalah penelitian ini kebanyakan penelitian yang diinisiasi e, oleh dosen dan kurang melibatkan mahasiswa meskipun sebenarnya beberapa topik penelitian usulan dari dosen sudah ditawarkan kepada mahasiswa tapi pada kenyataannya masih sedikit mahasiswa yang tertarik untuk penelitian terkait dengan TIK selama ini tindak lanjut berikutnya yang sebagai dosen akan lakukan, saya lakukan sebagai dosen maka uh, saya kira saya membutuhkan uh, kerjasama dengan penelitian lain terutama untuk penerbitan dan publikasi internasional, nanti kita bisa lihat dalam tabel publikasi internasional yang saya hasilkan dan juga penelitian yang bisa diterapkan pengajarannya maupun pengabdiannya ini ya, harusnya bisa lebih ditingkatkan ke dikaitkan dengan penelitian saya yang terbahir yang terbaru yang masih sedang berjalan maka penelitian dan pengabdian mungkin akan lebih banyak terwujudkan lebih cepatnya In apa integritas integrasi antara penelitian dan pengabdian akan tercipta lebih cepat karena sini konsep uh, payungnya adalah Penelitian saya ingin membangun sebuah ekosistem perpustakaan digital berbasis SLIMS dan software open source. Dan juga uh, ke depan kelihatannya setelah mahasiswa dipaksa untuk membiasakan diri dengan belajar jarak jauh, kemudian juga mereka merasakan pentingnya TIK dalam uh, proses pengajaran, saya bisa berharap penelitian yang melibatkan mahasiswa ke depan bisa lebih meningkat. Uh, publikasi dosen, jadi sekali lagi di pangkalan data sister itu uh, ada 16, ada 16 publikasi dalam jurnal dan seminar yang sudah saya hasilkan. Tapi ini tidak termasuk beberapa hasil mikiran hasil penelitian karena pertimbangan teknis itu uh, yang tidak dipublikasikan satu yang lain adalah merupakan hasil kerjasama dari anggota komunitas jadi di Dharma ketiga dharma pengabdian. salah satu Dharma saya adalah menjadi Koordinator dari komunitas SDC, Senayan Developer Community, di mana di dalamnya berkumpul para pengembang aplikasi SLIMS open source. Lalu kemudian publikasi dosen yang lain, ada dua draft final artikel yang masih menunggu persetujuan untuk diterbitkan, dan sedikitnya memperhatikan dua Penelitian yang sedang saya jalankan sekarang, TBM dan tadi aplikasi perpustakaan Android, maka setidaknya akan ada dua karya tambahan lagi dari penelitian yang sedang berjalan. Ini data yang bisa saya tampilkan ada sekitar 15 yang saya tampilkan di sini. Yang menarik adalah. Ada satu jurnal internasional yang diterbitkan di artikel yang terbit di jurnal internasional tahun 2019 dan ini merupakan kerjasama dengan uh, dosen yang kebetulan sedang mengambil pendidikan dokter dan saya terlibat di dalam penelitian mereka uh, di IPB dan artikel ilmiah yang di jurnal internasional ini merupakan satu-satunya artikel ilmiah dari jurnal internasional yang diterbitkan di jurnal internasional yang dihasilkan oleh dosen dari Prodi untuk periode 2016 dan 2019 nah ini yang tadi uh, saya usulkan juga bahwa Publikasi internasional dari Prodi memang harus ditingkatkan. Ini menjadi tantangan sekaligus juga pengembangan kurikulum yang bisa melibatkan eh, penelitian dan pendidikan lebih banyak. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum kampus merdeka yang sekarang sedang kita hadapi untuk publikasi sekali lagi jumlah publikasi internasional masih saya rasa masih harus tingkatkan lalu kemudian dari publikasi ini juga almetrik yang masih sangat rendah ya ada beberapa dokumen yang bicara tentang sosial ilmu sosial literasi dalam hal ini itu sudah ada kutipannya tapi yang lain praktis belum ada dan uh, sesungguhnya di sini saya juga menyadari bahwa kesempatan saya untuk menghasilkan tulisan ini lebih banyak dikaitkan dengan uh, adanya kesempatan untuk melakukan penelitian internal paling tidak dua kali dalam setahun yang disediakan dan hanya dari universitas. Uh, terima kasih, demikian dokumen video Saksi dos, diri dosen untuk tunjuk kerja tridama perguruan tinggi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.